Halo berteman, teman-teman gue Stanley Kamal Gue disini baru bikin channel, baru bikin video juga Nah, di video ini gue bakalan masukin tutorial beatbox Beatbox adalah suatu suara yang menggunakan mulut Lebih menirunya ke alat perkusi Nah, beatbox ini terdiri dari tiga dasar Yaitu B, T, dan K B itu yang kick kick buat diinjak yang biasa di drum tuh yang diinjel terus kayak itu yang biasa gini yang tipis pirin tipis gitulah yang di drum bunyinya gini Dan yang biasa di depan tuh yang empat empat gitu di drum bunyinya langsung aja deh kita akan masuk ke tutorialnya b b itu lu gampang aja lu cuma nyebutin b tapi nggak usah pakai vokal jadi gini gitu hmm. kalau t t adalah gitu lah bunyinya t sama nggak usah pakai vokal jadi gitu hmm, dan yang terakhir dasarnya adalah k k juga nggak usah pakai vokal jadi bunyinya gitu hmm. udah segitu aja tutorial dari gua semoga bermanfaat gua bakal masukin sedikit beatbox